assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sini saya akan menjelaskan urutan kabel bodi satria 6 speed atau lumba 2002 dengan kode 4 ini ya 21d 90 step DM kita mulai dari atas Nih, ada soket warna hitam. Ini untuk sen sebelah kiri hijau dan sebelah kanan biru soket biru untuk sepedu, soket warna hitam untuk holder sebelah kanan. Kalau di sini ini saya langsungin, ini harusnya ada soket warna putih karena yang enggak punya saya jadi saya langsungin ya ini sepedu nggak tahunya punya apa dari sendiri ke bawah lagi merah oranye untuk kontak <kuh> ya kontak bawah lagi klakson hijau korel ini untuk koil putih strip biru untuk masanya item strip putih bawah lagi ada soket ini yang di ground atau yang masa mesin yang di dekat mesin itu switch netral dan top warnanya ini hijau strip merah yang biru soketnya turun lagi ya ini suaranya buat full glory ini udah ada soketnya np setelah lagi coloran putih strip hitam buat switch terim belakang ini buat full tank kalau yang ditenggi ini ada soketnya saya potong saya nggak pakai ini buat plus aki turun lagi hitam putih main aki ini buat cdi udah ada sokatnya yang bnb sikring merah untuk kiprok seperti ini udah, udah ada sokanya ori dan ini buat visor orange biru muda dan ini buat oli samping ya ini warnanya biru strip putih dan hitam strip putih untuk kamu belakang sebenarnya udah ada soketnya, tapi ini saya langsungin jadi harus, harus pakai ground ini saya buat sendiri ground ini kalau dipasang di motor biasanya langsungin ke rangka ya kalau kurang jelas saya ditanyakan di kolom komentar kita kontakkan sini ya ya udah nyala lampu belakang nyala itu nyala seperti ini ya tapi normal 12,5 volt untuk sen ini ini holder sebelah kiri ya sen kanan sen kanan soket warna hijau untuk sen kanan. Ya. Kemudian dari kiri sen ke kiri warna soket warna hitam. Ya, sepedu sebenarnya ini udah pas ya. Kalau di sepedu lomba itu nggak usah rubah apa-apa dan di holder sebelah ini sudah nggak rubah apa-apa. Klakson. Klakson ini ya. Nah, Langsung bunyi, kalau lagi dengan ya, seperti ini. Isinya. kalau kurang jelas silahkan tinggalkan di kolom komentar. Pasti dijawab, oh ya, untuk lampunya sebenarnya ini udah ada soketnya sendiri, tapi kan saya nanti pakai LED tadi yang ini, jadi enggak saya harus mencari lagi buat awetnya kekuatan lagi. Ya, seperti ini ya kondisinya sudah tidak ribet sebenarnya karena sudah sepenuhnya dari sananya sudah selesai terima kasih tunggu kelanjutan video setelah dipasang di motor. terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh